Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel Badu Alam Monte pada video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial tips dan trik cara membuat akun Gmail sebelum kita lanjut ke video tutorialnya jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng agar anda tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel Badu Alam Monte langsung saja kita ke video tutorialnya untuk langkah yang pertama kita buka aplikasi Gmail terlebih dahulu kalau pertama kali membuat akun Gmail tampilannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman kemudian kita klik tanda panah di bawah layar dan kemudian kita klik selesai kita akan dibawa ke tampilan pembuatan email baru untuk selanjutnya, kita klik tambahkan alamat email. Setelah tampilannya seperti ini, langsung saja kita klik Google. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita klik buat akun. Di sini kita dipilihkan tiga pilihan. Kali ini saya akan memilih untuk diri sendiri lalu kita diarahkan pada pembuatan nama akun gmail nantinya saran saya buatlah nama asli teman-teman namun karena ini sekedar contoh saya buat contoh untuk nama depannya dan tutorial untuk nama belakangnya setelah selesai klik berikutnya selanjutnya kita disuruh untuk memasukkan tanggal lahir dan jenis kelamin Masukkanlah sesuai tanggal lahir teman-teman. Setelah itu klik berikutnya. Kemudian kita diarahkan pada tampilan alamat email. Di sini ada beberapa nama yang direkomendasikan Google. Namun, jika nama-nama yang direkomendasikan oleh Google tidak sesuai pilihan teman-teman, maka pilihlah buat alamat Gmail Anda sendiri. Tapi terkadang, nama yang kita buat sudah dimiliki pengguna lain. Uh, contohnya seperti ini, teman-teman kita tambahkan tahun 2023 saja. Apakah bisa klik berikutnya? Ternyata bisa, teman. Lalu kita diarahkan untuk membuat kata sandi. Buatlah kata sandi yang rumit. Tapi perlu saya beritahukan kepada teman-teman agar mengingat sandinya. Setelah selesai pembuatan sandi, klik berikutnya. Kemudian kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini, teman-teman teman-teman bisa baca-baca terlebih dahulu karena saya sudah membaca saya scroll ke bawah saya klik saya ikuti lalu klik berikutnya lalu kita scroll ke bawah klik saya setuju kemudian diarahkan ke tampilan seperti ini Scroll ke bawah lalu klik setuju kemudian klik bawa saya ke Gmail klik lewati kemudian klik bawa saya ke Gmail nah anda sudah selesai membuat akun Gmail terima kasih sudah menonton videonya semoga bermanfaat untuk teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya